cara teplo, cara teplok lu ambil pisau, nah tangan lu giniin, tangan lu gini, abis itu lu potong, <lacht> lu ambil hp terus tempelin di hidung itu namanya teplo, <lacht> emang, emang <lacht> Sikat WC dikasih nyawa. Galak banget kamu. Aku lebih Tak tak bantu pada kayak uh, gak gas kalau maling di bawah ada obis oh, maksudnya kurang dikit 5 TH Yesok atau mister ebon kamu kirim 5 TH tuh Bob kurang berapa nih 700 eh, 700, 500, nih. <tuh -tuh, 700 500, ya atau berapa sih tuh masih jauh saya pernah Asik, asik bukan lagi sikat, sikat Bang Dan iya Bang Dan, kita sikat agak ah. Bang Dan, tiga king mau ikut lain ayo, tiga king bang don, kurang dua king, ayo dua king, Dasan mana? ada pada minta ganti baju, ya aku ganti baju sesuai permintaan kalian. Halo, bagusan tadi, jadi bagusan apa aja tadi, hmm. atau mau tank top? Oh no, huh? Aku ngelap. jadi sih. Oh no. Vice ngapain aja? Kalau aku live nya kayak gini aja, apalagi kalau ya? pice lebih enak dong dari ini. Cuman nggak boleh disebutin di Bigo. Oh my god, Hayu, halo macam mana? Aku nggak bisa sebutin, pokoknya enak-enak lah. Tahu picing nggak? Pakai es? <laughs> lidah kok, susunya kecil banget iya Ay, gak kecil. <laughs> ini gak tau susu kok Punya game gak kak Sipitku malam-malam Kak pakai apa-apa keren Maksudnya? Bukain bajunya muat aja semua miut Se Thank you Bang Boni Kemarin aku dua start tuh gampang banget Sekarang susah, kenapa ya kalian semua Boleh dong jadi teman. Thank you Bang Indra, I love you Semuanya Kakak kuliah atau masih kuliah? Kakak kuliah atau masih kuliah? Sama aja main hati kamu boleh nggak? Klik-liatnya konfirmasi, dia sering tuh diculik-culik. Ayo, lah, Tuh, udah pada seksi semuanya tuh. Yuk, culik yuk. Klik-liatnya konfirmasi yuk. Tuh. Malah lebih seksi dari gue. Gue mah gak ada apa-apanya. Ayo, yuk, ayo, ayo. Klik-liatnya klik. Klik Lihatnya, konfirmasi. Ampun, ini ngapain sih pada dan terima kasih ya dondon berkah yang Isi enak-enak, ya isi diamond dulu. is diamondnya 3000 diamond. Cepat. 3000 diamond bisa enak-enak sama gua. Eh hey, Tan. Isi diamond. Apa sih yang berubah? Sama, jalan cuma ditambah doang. So tapi jauhnya masih tetap 2